bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami Tentang ilmu spiritual dan budaya sing penting aja edan ini, Edanoh marang isti Allah Ujar Joko Kendil Joko Kendil berpesan bahwa dalam jalan hidup, harus rajin ibadah karena hidup di dunia itu tidaklah lama. Berjalan kaki, pastinya sangat menguras tenaga. Meskipun demikian, dia tak pernah meninggalkan sholat lima waktu. Saat waktu sholat tiba, ia akan mampir ke masjid terdekat. Di masjid itulah dia akan mandi dan mencuci bajunya. Setelah itu baru ia melanjutkan perjalanannya lagi. Daerah Jawa Tengah memiliki beragam cerita rakyat. Salah satunya adalah Joko Kendil yang merupakan cerita rakyat Jawa Tengah. Dongeng ini menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki bentuk tubuh seperti kendil karena kehendak dewa. Berikut ini cerita rakyat Jawa Tengah Joko Kendil. Joko Kendil bertubuh kendil pada dahulu kala di wilayah terpencil di Jawa Tengah ada seorang janda miskin ia memiliki anak laki-laki yang bentuknya mirip periuk untuk menanak nasi di Jawa Tengah periuk yang digunakan untuk menanak nasi disebut kendil karena anak laki-laki itu mirip dengan Kendil, maka ia dikenal dengan nama Joko Kendil. Walaupun anaknya seperti Kendil, tapi sang ibu tidak merasa malu maupun menyesal. Sebaliknya, ia bahkan menyayangi dengan kulus. Saat masih kecil, Joko Kendil seperti anak-anak seusianya, ia seorang jenaka dan disenangi teman-temannya. Suatu hari ada pesta perkawinan di dekat desanya. Diam-diam Joko Kendil menyelinap ke dapur. Seorang ibu memuji keindahan Kendil yang dapat menjadi tempat kue dan buah-buahan. Ia tidak tahu bahwa kendil yang dimaksud adalah manusia. Setelah terisi penuh, kendil yang tidak lain joko kendil secara perlahan menggelinding keluar. Melihat keajaiban itu, orang-orang yang melihat berteriak jaib Lantas mereka perebutan untuk memiliki kendil ajaib itu. Joko Kendil semakin cepat menggelinding dan pulang rumah Setibanya di rumah Joko Kendil langsung menemui ibunya Ibunya heran karena Joko Kendil membawa kue yang sangat banyak Lalu Joko Kendil menceritakan kejadian yang baru dialaminya Semua kue yang dibawa pulang bukan hasil mencuri Melainkan pemberian ibu-ibu dalam pesta perkawinan, karena kendil yang indah itu lebih tepat digunakan untuk menyimpan kue ketimbang untuk menanak nasi. Joko Kendil melamar Putri Raja. Tahun demi tahun Joko Kendil tumbuh semakin dewasa Tapi tubuhnya tidak berubah Ia tetap seperti Kendil Suatu hari Joko Kendil mengutarakan keinginannya menikah pada ibunya Ibunya bingung siapa yang mau menikah dengan anak berbentuk Kendil Ibunya semakin dibuat bingung karena Joko Kendil hanya mau menikah dengan Putri Raja Ibu Joko Kendil menasihati anak laki-lakinya bahwa mereka orang miskin terlebih dengan bentuk tubuh Kendil yang dimiliki Joko Kendil namun Joko Kendil tetap mendesak untuk dilamarkan dengan Putri Raja akhirnya pada hari yang ditentukan Joko Kendil dan ibunya menghadap Raja Raja memiliki tiga orang putri yang cantik jelita Dengan hati-hati Ibu Joko Kendil menyampaikan maksudnya untuk melamar salah satu putri Raja Raja sangat terkejut Tapi dengan bijaksana ia menanyakan jawaban kepada ketiga putrinya Bagaimana macam jawaban yang diberikan putrinya yaitu Dewi Kandil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati Dewi Kandil menyatakan tidak sudih menikah dengan Joko Kendil sebagai anak desa yang miskin Dengan nada sombong Dewi Mawar mengatakan ia ingin menikah dengan putri mahkota yang tampan. Saat pandangan raja berpaling pada Dewi Melati, putri raja ini meminta menerima lamaran Joko Kendil dengan sepenuh hati. Mendengarkan jawaban Dewi Melati yang mengagetkan, raja diam sejenak. Tapi raja yang bijaksana memenuhi janjinya dan merestui permintaan. Dewi Melati kabar ini lalu disampaikan pada ibu Joko Kendil akhirnya perkawinan Dewi Melati dan Joko Kendil berlangsung meriah mereka pun hidup bahagia namun kebahagiaan itu terganggu dengan ejekan dan cemooh kedua kakaknya semua ejekan itu diterima dengan penuh kesabaran oleh Dewi Melati Suatu hari, raja mengadakan lomba ketangkasan. Namun, Joko Kendil tidak terlihat dalam perlombaan itu karena sakit. Dewi melatih duduk sendirian, sementara penonton membahana melihat para pangeran dari berbagai negeri yang memperlihatkan keahliannya. Joko Kendil menjadi kesatria. Tiba-tiba penonton terpesona oleh seorang pangeran tampan yang gagah perkasa memasuki arena. Ia memakai pakaian kerajaan gemerlap dan menegang kuda yang gagah perkasa. Dewi Kantil dan Dewi Mawar langsung terpesona dan berusaha menarik perhatian kesatria. Dengan lirikan matanya ke arah Dewi Melati, keduanya tampak mengecek adiknya yang duduk sendirian. Karena tidak tahan ejekan kakaknya, Dewi Melati meninggalkan arena dan menuju kamarnya. Kemudian ia menghancurkan kendil yang ada di kamarnya karena merasa ia selalu mendapat hinaan dengan adanya kendil tersebut. Setelah kendil hancur, muncul kesatria tampan persis seperti di arena perlombaan. Dewi di kaget dan menanyakan keberadaan Ksatria Tampan itu Ternyata Ksatria Tampan adalah Joko Kendil Yang tubuhnya berbentuk kendil atau gendak dewa Tubuhnya akan kembali seperti semula Jika ada putri raja yang tulus bersedia menikahinya Dewi ditakjub mendengar cerita suaminya dan langsung memeluknya Sementara Dewi Kantil dan Dewi Mawar merasa malu dan iri atas keberuntungan adiknya Itulah kisah dari legenda Joko Kendil Namun di era saat ini telah viral sosok pria yang memiliki nama Joko Kendil Yang sedang melakukan perjalanan spiritual Dalam pengembaraannya ia hendak menuju Gunung Muria. Kemudian dilanjutkan perjalanan keliling dunia. Ia berencana mengakhiri pengembaraannya pada tahun 2025. Ini kisah perjalanan musafir Joko Kendil yang mengembara selama 24 tahun. Sosoknya sudah viral di media sosial. Banyak video yang merekam perjalanannya. Ketika dia lewat banyak warga yang merekamnya Dengan penampilan khas warna hitam serta caping hijau Dia begitu mudah dikenali Jawa Kendil mengaku sudah mulai mengembara sejak usia 19 tahun Pengembaraan itu dilakukan atas permintaan gurunya Syekh Hadi Demak Guntur Dalam pengembaraannya ia hendak menuju Gunung Muria. Kemudian dilanjutkan perjalanan keliling dunia. Ia berencana mengakhirinya pengembaraannya pada tahun 2025. Saat ditanya kenapa jalannya cepat sekali, pria asal Lor Katdilangu itu mengatakan, "Saya tidak jalan yang jalan macan saya." Seperti apakah sosok Oda Macan Putih itu? silakan klik deskripsi di video ini Menurut dia, nama Joko Kendil adalah pemberian sang guru Nama itu diambil dari nama seorang murid Sunan Kali Joko Sedangkan nama aslinya adalah Kosnan Joko Kendil telah menjadi yatim piatu Namun dia masih punya dua kakak perempuan setelah pengembaraannya selesai pada tahun 2025, ia berencana akan datang ke gurunya lagi. Nanti katanya mau dicarikan jodoh, kata Joko Kendil setengah berbisik dengan bahasa Jawa. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa memberikan komentar dari penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan,